Video kali ini, saya akan melakukan pencampuran media tanam untuk hasil cengkok. Mari kita simak video berikut ini, apa saja medianya dan bagaimana cara campurannya. Medianya yang terdiri dari pasir kampadi pupuk kandang kotoran kambing dan tanah kemudian kita aduk keempat media tersebut sampai merata dan tercampur semua berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan akar Skam itu berfungsi untuk mengemburkan tanah untuk membuat akar tanaman menyerap unsur arah yang dibutuhkan oleh tanaman harusir berkemampuan variasi dan drenase yang baik untuk memudahkan perakaran. Pupuk kandang itu untuk mempertahankan struktur fisik tanah sehingga akar tumbuhan tumbuh dengan baik. Kita aduk rata, dan beginilah jadinya. Minyak siap untuk kita gunakan.